Guys, welcome guys di channel saya kita ini guys ya. Di sini kita bakalan bongkar lagi untuk info pola gacor, slot gacor hari ini, trik slot gacor princess hari ini dan pola trik princess hari ini ya. Dan di sini aku bermodalkan di bawah 100.000 ya guys ya, 99 ribu, koma sekian tadi guys ya. Oke, di sini langsung aja pola pertama itu 10 quick dulu guys ya di bettingan 800 perak no double bet guys ya. Nah disini kita main di incest Oke langsung dikasih sensasional mantap Untuk awal awal auto spin di pertama Bettingan 800 langsung dikasih sensasional itu lumayan bagus ya Untuk awal awal ya Oke sembari kita menunggu sensasional dan dari gradisan yang lainnya boleh dong dibantu-bantu Share-share komennya dan like-nya juga ya guys ya Dan seperti baca juga di sini ya Tempat bermain kita masih sama yaitu di gb 88 Oke pola kedua nih guys ya kalau kedua langsung naik bednya 2400 Masih sama no double bed Kita tambahin 10 turbo ya Dari 10 quick ke 10 turbo guys ya 10-10 guys ya ingat 10-10 Nah maka dari itu guys ya selalu aku ingatkan disini Kalau kalian nonton konten ini Jangan sampai di skip-skip Dan -skip, gak ke dan ya, gak ketinggalan atau gak ke momen-momen uh, ya guys ya Nah 10 turbo gak dapet Disini naik lagi bednya jadi 4800 Langsung gue kasih disini 30 quick ya di sini kita main no double bet ya Nah kita nggak pakai kita nggak aktifkan double nya ya double chance nya ya oke di sini kita quick lagi bet 4800 di 30 quick ya mudah mudahan di sini kita dikasih free spin gratisan karena kita butuh yang namanya free spin gratisan ya yuk bisa yuk Tempat man masih sama guys ya yaitu di GB 88 cuy GB 88 oke okay. dan di GB 88 ini juga masih sama guys ya seperti biasa masih ada event khusus, de, khusus depositnya ya Khusus new member depositnya ya Khusus depo ya new Event deposit maksudnya guys ya Berlibet ngomongnya sorry guys ya <tuh> Khusus new member dan old member Khusus new member seperti biasa 20k deposit Dapat bonus 20k dan TO nya kali 3 bettingan Oke kelar 30 quick langsung aja aku tambahin lagi disini 20 quick spin lagi Masih di bettingan 4800 ya Tidak? 10 10 30 dan 20 ya guys ya Nah kalau old member juga bisa ngelutan tapi depositnya beda guys ya 50k TO sama, K3 dan bonusnya semua juga ya uh, 20.000 Dan seperti biasa juga di sini bebas IP, bebas buy spin dan bebas juga menggunakan e-wallet atau reken bank ya bang ya Dan semua slot dan tanpa maksimal WD, enak bukan? Di geber syaratnya dan bebas banyak bebasnya ya guys ya Nah, langsung aja kalau kalian berminat mau daftarin aja kalian di Gbera 8 langsung aja <tuh> masuk ya ke pinchat komentar di situ ada linknya langsung diklik aja jangan lupa untuk gabung WhatsApp dan jangan lupa juga ya menggunakan kode referral dari kita yaitu SWSW9999. Oke. Di sini putaran 20 enggak ada apa juga di sini aku tambahin lagi lah, Bisa 18000, cok. Kita gasan aja 10 quick ya Hmm, kena aku kali 25-nya akhirnya keluar. Cok, mantap muntah lagi dia ke atas ya. Cantik nih. Kali berapa nih tadnya? 37. Langsung up 400.000 dong. Cantik cantik cantik 359 guys. Bah. Nice banget ya. Ingat ya, boleh guys ya, 10 di awal. 10 putaran turbo di nomor 2, 30, 20, 10 nih guys ya. Di bettingan 4.800, no double bet. Kita mainnya no double bet ya. Di sini selalu kita up 400 uh, 48-400 sekian tadi sini dia lagi 381 Oke masih ada sisa beberapa putaran lagi di sini yuk bisa yuk beberapa-berapa kasih kita gratis pin atau suan lebih tinggi lagi boleh walaupun enggak masalah yang penting dapat petir di luar ya tadi ya saya 25 ya, kalau bisa ya <tuh> Oke di sini saldo kita pas banget 400.000 dan di sini bakalan aku tambahin ke 50-50 ya 50, dari 10 ke 50 ya bisa 50 turbo spin. Oke. Okay. Jadi polanya itu udah dapat 10, 10, 30, 20 dan 10 dan 50 guys ya. 10 awal, 10 kedua, 30, 53, 20 quick, 10 quick, 50 turbo nih ya. Eee, pola keenam guys ya. Mudah-mudahan di sini kalian ingat makanya ya guys ya. Santai aja nonton kontennya, jangan cepet cepetin Jangan skip cicit biar tahu tuh pola-polanya gimana, Betinya nya naik atau turun ya guys ya kenapa pukul main di GPL 8 karena disini menjadikan kemenangan banget guys dengan modal receh new member maupun old member pasti dikasih jp guys ya <tuh> oke okay, tapi di sini kita masih belum dapat krispin cuma selalu kita up nah baru dibilang dikasih langsung krispin gratisan cantik banget ini incesnya guys yuk semoga isinya bagus ya guys ya semoga isinya bagus oke okay, kita lihat wudhu kali 15 langsung konek jawa awal cantik ya bisa dilihat sendiri guys ya, sekali skater langsung gacor co, 15, 2, dan 2, 19 Multiplier, ucaran pertama ya, langsung dikasih semfaksional co Langsung dikasih semfaksional guys ya, semfaksional, mantap banget nih GBA 8 in Inches the best, thank you chest, thank you Langsung sensa co ya, 300-300 disini -300. di total-total, di 600 ya sama selalu kita yang dealer ya Oke, okay, terus Kali 2 gak masalah, yang penting dapat lagi. Kali 21 kita tambahin lagi. Kali dua kita tampung terus ya. Mudah-mudahan bisa lebih dari 30 puluh Oke, okay, kali lima nambah lagi 26 puluh enam cakep. Walaupun 1200 dua ratus masalah, kita masih ada sepuluh itu lagi. Hai dong, tambahin lagi. Oke, okay, hijaunya pecah. Duh kuning, locking yang kamu pecah juga oke bulan pecah ada sekitar dua petir, cakep kayak 8 manis banget, ini 1.600 kali 34, 300 ribu lagi, saya empat personal mantap, gacor-gacor nih gacor, ya, guys ya, sana pinches digeber 88 buruan aja guys, daftarin aja kalian digeber 88 nya, linknya kita sematkan di pinchat komentar di bawah konten ini, diklik aja guys ya, langsung daftarin jangan ragu, pokoknya. Sudah dapat 791k. Mantap banget. Modal kita anggar 100.000 bisa jadi kan 100k ya, guys ya. Cepet lah ya. Pencet <tuh> lagi dong. Aduh, kali 34 5 putaran lagi. Mudah-mudahan bisa nambah lagi dong. Uh, hmm, kali 25-nya enggak connect lagi. Kenapa? Oke, okay, tapi nggak apa-apa ya. Ih, itu kalau connect lumayan. 7.200 kali 36 lumayan ya. 200.000 super bij cakep 36. Nambah lagi di sini profit kita. moga moga tembus 1 juta plus satu juta please Oke okay, tembus satu juta ya berarti kita udah capai target di sini udah 10 kali lipat dari modal satu juta 66 ribu mantap tambah lagi itu kalau kita tiga ratus ribu 1,3 totalnya guys ya masih ditambahin guys hmm, ini dikasih lagi auto lagi guys ya banjir sensasional cuy keternya mantap nih geber 88 nya buruan pokoknya jangan ragu untuk takarin aja kalian di geber 88 berarti Misi kita sukses ya untuk membongkar slot gacor hari ini. Trik slot gacor Princess hari ini dan pola trik Princess hari ini, guys ya. Kita auto WD nih, guys ya dengan modal cepet. Jadi sekian, guys ya. 1,7. Cantik banget nih. Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Mantap, cok. Oke, di sini langsung mau aku stopin karena apa? karena udah cuan. Di sini langsung aku betnya aku turunin karena apa? Karena kita udah cuan, cuy Pastinya kalau udah cuan, kita harus main save. Sayang banget coy, kalau udah dapat profit di depan mata tinggal kita WD-in, kita gaskan lagi sayang banget yang Udah kita main segini, kita cukup segini guys ya Makanya sini aku tambahin lagi 30 putaran terakhir ya Jadi pola itu guys ya, 10, 10, 30, 20, 10, 50, dan 30 di akhir ya Di bettingan kecil ya guys ya <tuh> Mantap, mantap, mantap WD juga coy, apa 88 memang the best buruan daftarin aja guys ya, Gaskan langsung link daftarnya ada di pincat komentar guys. Oke dan seperti biasa terima kasih untuk kalian bosku yang udah stay dari awal sampai akhir tanpa skip skip, thank you banget. Semoga kalian bisa dapetin profit seperti saya ini dengan menggunakan trik pola dari saya atau pola anda sendiri. Intinya kita harus main sabar, nggak boleh sini nggak boleh gegabah, santai-santai aja, nikmatin putarannya, step by step naik naikin ya buah hasil dari kesabaran pasti pasti bagus nggak mengecewakan guys ya. Oke, tapi terlepas dari itu semua seperti biasa di sini aku selalu ingatkan bahwasanya di sini cuma sekedar hiburan semata tidak untuk ditiru, tidak untuk anak di bawah 18 tahun guys ya. Oke dan kalaupun ingin bermain atau ya pengen main guys ya jangan sampai menggunakan dana pokok, cukup menggunakan dana kenakalan atau dana di luar dana pokok ya guys ya oke okay lah pokoknya di sini kita cabut ada swede right, thank you banget kita bakalan jumpa lagi di next konten lagi guys ya see you next time dan bye bye thank you guys ya